Selamat siang teman-teman semua Siang C Happy ya hari ini teman-teman Kita nggak ada sih hari ini mah Langsung nanti soal praktikum Dipandu sama Samuel. Ay, Samuel Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul untuk praktikum web dasar biar kamu kami, soal yang harus kami kerjakan pada hari ini kami bisa selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kami bisa memahami materinya juga dengan baik untuk uh, senantiasa memuliakan hidup kami senantiasa memuliakan namamu saja. Kami menyalakan pertemuan pada hari ini, koneksi internet dan uh, semuanya berjalan, bisa berjalan dengan lancar. Hanya di dalam menonton di skripsi itu ya. Amin. Ya, baik, teman-teman. Yuk, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita. Boleh bantu nyalakan kameranya. Siap semuanya ya. Kita lihat kamera semuanya. Teman-teman, senyum ya. 3, 2, 1. Morningnya. Saya buka dulu. Jadi, soalnya teman-teman bisa lihat di morning pertemuan 10 ya sudah saya bukakan, oke silahkan dipandu Samuel untuk praktikum hari ini ada dua soal yang harus dikerjakan. Oke teman-teman hari ini ada dua soal ya, gampang banget. Uh, yang pertama pak bikin tabel perkalian. Ini berarti pakai apa yo? Bikin tabel ini berarti pakai apa yo? Pakai looping kok. Oke, okay, pakai looping, pakai looping, pakai for aja ya. Uh, biar gampang pakai for kan. Ini sama kayak kemarin guys, apa yang kalian disuruh bikin bintang-bintang, kotak-kotak itu. Uh, ini berarti ada for dalam for. Uh, ini bukan ini ya, bu bukan manual ya, maksudnya bukan manual tuh bukan 1, 2, bukan ditulis 10, terus 2, tulis 20, gini. Tapi, ini nanti langsung perkalian aja. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. 4 28 gitu. Oke, okay. terus yang kedua ini. Ini um, biasa teman-teman. Eh, biasa. Ini sama kayak minggu lalu teman-teman kerjain. Ini Anda pront kan. Uh, disuruh masukin angka 1 sampai 6. Uh, jika user mengikutkan angka selain 1 sampai 6, maka program akan muncul seperti ini. Ini berarti pakai alert ya. Jadi misalkan kalau user inputin 8, gitu, maka akan angka tebakan hanya 1 sampai enam gitu. Nah, terus jika angka yang diinput user sama dengan angka dari random komputer, maka tampilannya itu akan gini. Di sini kan ada tulisan angka tebakan ya. Angka tebakan 3, angka si random tiga. Oh, di tebakan kamu benar. Berarti. Uh, angka tebakan ini angka yang teman-teman isi di sini itu angka random ini berarti pakai apa? berarti pakai met random ya sama kemarin ya. nanti dia menampilkan gambar dan nanti akan dia menampilkan tulisan hari benar. kalau angka yang diinput lebih besar maka kayak gini apa kegedeannya angka tebakannya gini ya. tapi kalau uh, kalau angka yang diinput lebih lebih kecil maka sayang deh tebakan kamu terlalu kecil gitu. Ini ya. Ini gunakan fungsi metrandom untuk hasil komputer. untuk angka hasil komputer. Tuh.